sama saya Kovino dalam channel go tutorial kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kimia bagian reduksi oksidasi dan ini adalah bagian tentang pengertian reaksi redox itu sendiri jangan di skip oke okay, teman-teman semua dan jangan lupa bagikan ya ke teman-teman yang lain kita akan belajar bersama-sama teman-teman reaksi redox atau reduksi dan oksidasi itu bisa ditinjau dari berdasarkan perubahan oksigen. Reduksinya adalah reaksi yang disertai pengurangan atau pelepasan oksigen. Contoh beberapa reaksi adalah perkaratan logam besi, pembakaran gas alam, koksida glukosa dalam tubuh. Sedangkan oksidasinya adalah reaksi yang disertai penambahan atau penyerapan oksigen. Contohnya adalah reaksi reduksi biji besi, reduksi kromium-3-oksida. Dan berikutnya, reaksi redoks juga bisa ditinjau berdasarkan perubahan elektron. Reduksinya adalah reaksi yang disertai penambahan atau pengikatan elektron. Contohnya, Bb2+, ditambah 2 elektron menjadi Bb. Al3+, ditambah 3 elektron menjadi Al. Sedangkan Ag, bermuatan plus, ditambah 1 elektron menjadi Ag. Dan otomatis, oksidasinya adalah kebalikannya. Reaksi yang disertai pengurangan atau pelepasan oksigen. Contohnya adalah reaksi kebalikan dari reaksi yang di atas tadi. Seperti itu, teman-teman semua. Dan yang penting adalah Reaksi yang berdasarkan perubahan biloks ini akan paling banyak kita pakai di perhitungan-perhitungan di materi ini. Berdasarkan perubahan biloks, reduksi adalah reaksi yang disertai pengurangan bilangan oksidasi. Contohnya pada reaksi Pb2+ ditambah 2e menjadi Pb, maka Pb disebut reduksi karena biloks berubah dari plus +2 menjadi 0, ya, atau mengalami penurunan. Maaf nah, ini saya revisi teman-teman, ini bukan tiga tetapi dua. Oke, kemudian Reaksi oksidasinya adalah reaksi yang disertai penambahan bilangan oksidasi. Seakan pada reaksi Al menjadi Al3+ plus plus +3e, maka Al disebut mengalami oksidasi karena biloks berubah dari 0 menjadi plus +3 atau naik. Seperti itu teman-teman. Dan secara umum rangkumannya kesimpulannya adalah sebagai berikut: Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan oksigen penambahan elektron, atau penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi adalah reaksi yang mengalami penambahan oksigen, pengurangan elektron, dan penambahan bilangan oksidasi. Dan untuk unsur-unsur yang berpengaruh dalam teori reaksi redoks adalah kita punya konsep reduktor dan oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi Sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi, prinsipnya kebalik, teman-teman, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, dan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Jangan terbalik, teman-teman, dan ini adalah konsep tentang pengertian dari reaksi redoks itu sendiri. Terima kasih sudah menonton, teman-teman semua. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.